AM, e BTN, lalu di sini value, dan di sini kirimkan konfirmasi. Mungkin semacam ini dan di terakhir saya memberikan form penutup, lalu di atas, di depan juga form pembuka lalu action dan sama dengan lalu method dan sama dengan uh, di method pause lalu di sini, di sebelumnya saya memberikan if, kurung buka, kurung tutup, buka, dan penutup fungsi, dan di sini saya memberikan dolar, pos, dan di sini adalah K, garis bawah, EM, garis bawah, BTN. Jika saya mendapatkan ini, maka saya memberikan dolar. KAM e, sama dengan tanda kutip titik koma, dan di sini adalah dolar pos. Di sini adalah K, garis bawah EM seperti yang ada di sini, name K, e, M Oke, okay, di sini terlalu banyak uh, tanda kutip tidak usah diberi. Di sini juga saya hilangkan. Oke, okay, saya mendeteksi ini dan di sini saya mendeteksi lagi if dan else. dan di sini jika ini ada tidak kosong saya memberikan tanda seru mt dan kurung buka kurung tutup lalu dolar k garis bawah em jika ini diisi maka di else nya saya memberikan eho dan di Eho saya memberikan sama seperti Oke okay, sama seperti ini Di Eho Saya copy Lalu saya pergi ke bawah lagi Dan di Eho Saya memberikan tanda kutip Base Dan oke okay. Terlalu banyak, tanda kutip, dan di sini alamat email harus diisi. Dan jika sudah dimasukkan email, maka saya memberikan lagi seperti tadi fungsi pengiriman email. Dan saya langsung memberikan ini juga Oke, okay, saya copy Sampai kepada, oke okay. Kepada saya copy Saya copy Lalu saya pergi ke bawah Dan di sini saya paste Saya memberikan semacam ini Detail judul dan aktif email Dan dia Akan Nanti mengklik ini Yang berada di email Lalu dia akan Mengaktifkan keanggotaan Seperti itu Oke mungkin Konsepnya semacam ini Mungkin Seperti ini konsep konfirmasi Jadi Anda bisa Membuat beberapa konsep yang lain Mungkin Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana seseorang itu kita ajak untuk berinteraksi dengan website kita intinya itu dan kita juga dikonfirmasi ini intinya mencek apakah alamat email yang dimasukkan oleh seseorang tadi itu benar-benar ada maka kita butuh aktivitas ini dan sekarang jika kita coba di daerah sini dan saya mengklik email konfirmasi oke okay, di email konfirmasi mungkin ya. saya masuk ke fungsi, saya buka lagi oke, okay, saya masuk di fungsi dan menu anggota saya masuk di menu anggota dan di menu anggota saya lihat di di else lupa password dan saya pergi ke word wrap dan di saya ganti dengan konfirmasi konfirmasi oke semacam itu dan sekarang saya simpan dan jika saya reload di sini oke mungkin daftar dan saya klik di sini maka jika tidak ada get sama sekali maka seseorang bisa mengkonfirmasi uh, keanggotaan dengan memberikan alamat email di sini lalu kirimkan konfirmasi dan akan dikirimkan ke alamat emailnya yang yang sudah kita berikan di sini jika tidak ada get tapi kalau seseorang setelah daftar dia akan dibawa ke konfirmasi untuk memberikan nama lengkap dan juga alamat Lalu kita suruh mengaktifkan keanggotaan dengan mengklik tombol yang ada di situ Konsepnya sama saat, saat seseorang itu register Dia ada proses menambahkan nama lengkap dan baru konfirmasi Atau dia langsung melakukan konfirmasi lewat ini Semacam itu Dan akan muncul ini Atau mungkin kita Oke, mungkin mungkin semacam ini. Kalau saya bahas terlalu dalam mungkin akan menjadi lebih rumit dan tidak sesuai judulnya karena di sini adalah PHP tutorial dasar. Jadi paling tidak Anda mengerti beberapa konsep yang ada di sebuah sistem. Oke, sekian tutorial dan kita lanjutkan ke pembuatan halaman lupa password. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Salam